Assalamualaikum, Shedara Lun kembali lagi bersama Sangkaturi Channel, menyajikan info seputar dunia militer. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan lonceng jika kalian suka agar channel ini terus berkembang. SWCC ditugaskan ke Naval Base Coronado, CA dan Little Creek, Fort Story serta tenis. mes penugasan lebih lanjut diterapkan sesuai kebutuhan angkatan laut komando operasi khusus dan komandan tempur SWCC mengoperasikan berbagai kapal dan kapal kecil termasuk SOCR special operations craft Riverine, dan tiga jenis combat craft Assault, Medium, dan Heavy, SEAL menggunakan Mini Submersible SDV, SEAL Delivery Vehicle, dan CRRC, Combat Rubber Riding Craft. SEAL juga mengoperasikan berbagai kendaraan mobilitas darat berbasis darat, termasuk Humvee Lapis baja High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Special Warfare Combatant Craft SWCC, adalah tim komando perang khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan dan mengelihkan kapal kecil untuk misi operasi khusus, terutama yang mendukung US Navy SEA Kasukan Indi Operasi Khusus, SOS, yang dipilih dan dilatih secara khusus yang mengoperasikan kombatan NSW dan kapal lainnya di lingkungan maritim, pesisir, dan sungai. Mereka melakukan operasi khusus seperti over the beach dan penyisipan ekstraksi SOF lainnya, pos jaga lintas air, operasi kunjungan intersepsi maritim, menaiki kapal, mencari dan menyita, patroli pantai dan larangan, pengintaian khusus, dan pertahanan internal asing, dengan atau tanpa SIL atau SOF lainnya. Operator SIL dan SWCC dilatih tentang berbagai senjata ringan dan senjata berat termasuk pistol, senapan, senapan mesin, senapan sniper, peluncur roket dan rudal, granat dan bahan peledak. Tetapi sistem senjata yang paling berharga adalah operatornya. Baik operator SWCC dan SEAL diharuskan untuk menjaga izin keamanan minimum rahasia. Investigasi keamanan latar belakang dilakukan oleh agen DCSA, Defense Counter and Security Agency, prosesnya mungkin termasuk wawancara pribadi calon. Anggota keluarga dan kontak bersama dengan kuesioner, laporan biro kredit dan investigasi latar belakang kriminal adalah bagian dari proses kejahatan risiko kredit yang tinggi karena utang yang besar. Kontak asing dan faktor lain dapat menjadi tantangan untuk mendapatkan izin lama, dapat mengajukan pertanyaan kepada perekrut mereka atau rantai komando yang sesuai. Request immediate hard extract. Taking on heavy, effective enemy fire from my three o'clock position.